oke sahabatku assalamualaikum semuanya teman teman ya setahun youtube dapat segini alhamdulillah teman teman ya dapat segini dalam jangka waktu satu tahun nah ini hanya modal hp doang tidak perlu kita beli kamera bagus ya bikin studio dan sebagainya ini modal kamera doang nah ini selama satu tahun kita buktiin ya ini benar gak 1 tahun nih kita lihat pada channelnya ya ini nama channelnya adalah Dana Tutorial, dan kita lihat di sini berapa sih dapatnya uh, selama uh, 28 hari terakhir, teman-teman. Nah, dapatnya hasil seperti ini: subscribernya juga ningkat, ya. Ini namanya, ya. subscribernya baru 5.336. Silakan pondok terus, ya. Dia akan naik setiap hari. Oke, dan jam tayangnya juga naik nih. Pertama, kita lihat nih channelnya, ya. Pada menu beranda, nah, di beranda ini, ini, nah, ini channelnya, teman-teman, ya. Kita lihat di sini nih biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, jadi jelas ya namanya dan tutorial. Kita lihat umurnya ini kapan sih saya bikin channel ini. Kita lihat di menu tentang. Nah, ini saya buatnya pada tanggal 6 Maret 2022. 6 Maret 2022. Tontonannya 650 6 subscriber selama 1 tahun ini. Nah, ini 6 Maret nih, sekarang tanggal berapa? Teman kita cek ya sekarang ini tanggal berapa sih Oke, kita lihat kalender nah sekarang tanggal 1 April ya tanggal 2 April ya. tanggal 2 April 2023 berarti genap channel ini sudah satu tahun ya kurang lebih 29 hari 1 tahun 29 hari hasilnya tadi berapa yaitu 6 juta teman teman ya hasilnya ini hanya modal hp doang Nah gimana sih caranya teman-teman biar bisa seperti ini ya, biar uh, perkembangannya bagus seperti ini, ini kelihatan ya, penayangannya juga sudah naik, kemudian kita lihat di sini, uh, kinerjanya bagus selama bulan Maret ya, kita lihat selama 28 hari terakhir juga, nah penayangannya juga stabil masih teman-teman ya, ya, nah, ini karena baru, -baru masuk bulan 1-2 April ya nah kerja keras gini, kita lihat di menu jam tontonnya. Di jam tontonnya kita lihat nih. Buat teman-teman yang lagi cari jam tayang ya. Nah kita lihat. Ini selama 28 hari terakhir. Kelihatan banget. Saya dapat. 2. Kita hitung aja ini ya 3000 jam teman-teman ya. Nah karena kan kita harus mempertahankan 4000 jam tuh. Selama. 12 bulan itu. Nah ini channel sudah aman posisinya. Satu bulan aja dapat 2000. Berarti kalau. 12 bulan 2000 x 12 itulah dapatnya jam tayang dan jadi posisinya aman. Kita lihat di 7 hari terakhir dapatnya berapa? Nah, dapatnya 600, teman-teman. 600 kita bagi 7 misalkan. Ya, berarti dapatnya kurang lebih 100 jam lah satu hari. Ya. E, betul ya. Oh, bukannya <tuh> kita bulat saja misalkan 7. 700 jam lah ya. 70 jam dapatnya satu hari. Nah, ini dia karena kita bagi 7 hari kan yang ini yang ini kita bagi 7 hari maka nah, dapatnya kurang lebih 70 jam ya enak kita kan nah ini jam tayang nah buat teman-teman yang cari subscriber nih kita lihat di subscriber ya nah di subscriber ini kita lihat nih biar teman-teman tahu cara tekniknya seperti apa kita lihat di sini kita tekan subscriber nah sehari ya ini selama 28 hari dia dapat 1291 ya ini data statistiknya sangat bagus nih. Kemudian kita lihat sekarang di tujuh hari terakhir ya. Oke, kita lihat nih, dapatnya berapa tuh? Dapatnya 500 ya. 500 subscriber. Ya, jelas ya 500 subscriber. Yang 500 ini kita bagi tujuh hari. Ya, nah, kira-kira berapa dapatnya? Ya, coba kita kaliin ya, biar lebih enak saya juga tidak bisa matematika, teman-teman. Saya kita coba eksekusi aja. Kita bulatin aja 500 ya. 500 nih oke 500 dibagi 7 nah dapatnya 71 subscriber setiap hari keren bukan nah 71 dikali 28 kita lihat ya 71 kali 28 nah dapatnya nanti sampai 2000 subscriber teman-teman 1 -teman. bulan nah gimana sih bang tekniknya biar kayak abang seperti ini tekniknya gampang teman-teman ya silakan teman-teman ikuti aja cara-cara saya ini Dan ini worth it Real time bagus Dan kita lihat di pendapatannya juga di RPM-nya bagus teman-teman 16.000 ya RPM-nya Nah ini teman-teman bisa maksimalkan Pada channel teman-teman Apapun jenis kontennya Mau mancing, mau tutorial, mau pelok, mau podcast, Apapun itu bisa teman-teman ya Caranya gini Teman-teman pertama adalah teman-teman harus melakukan sebuah kesan pertama ya kesan pertama yang harus pertahankan mana yang masuk dengan kesan pertama kesan pertama itu adalah ada pada CTR ini ini yang paling penting dalam dunia peryoutuban CTR-nya harus pertahankan di atas 10 ya 10 10 pertahankan ini saya minta teman-teman pertahankan di atas 10%. Kalau CTR-nya di atas 10%, teman-teman pertahankan, maka rekomendasi, penuturan YouTube, fitur jelajah itu gampang teman-teman dapatkan. Sehingga views, jam tayang kayak tadi itu, dan penghasilan itu akan mudah teman-teman dapatkan. Nah, itu rahasianya. Kemudian, Bang, cara bikin untuk thumbnail ini biar minimal 10 kayak gimana? Nah ini ada pada thumbnailnya teman-teman. Ini teman, teman, ini ada ada pada thumbnailnya. Ini ada pada thumbnailnya, teman-teman. Kelola thumbnailnya dengan bagus. Nah kebetulan di sini saya menggunakan bikin thumbnail itu pakai ini teman, -teman ya, pakai kampa saya pakai. Nah yang ini saya pakai kampa. Jadi sih pakai kampa. Karena di kampa ini sudah disediain kita thumbnail yang memang gabungan warnanya, gambar manusianya kita sudah disediain dan ini sangat worth it, nah kebetulan teman-teman, saya ada lagi promo nih, untuk Kampa, buat teman-teman yang mau ya nah silakan ada link untuk memesan Kampa, Kampa Premium ada versi lifetime nya teman-teman, resekusi -teman, aja, ya, nah di sini kita misalkan mau bikin thumbnail tulis aja thumbnail, nah thumbnail youtube nih, nah di sini kan banyak teman temannya tinggal kita pakai semuanya mana yang kita mau tuh. ya, banyak sekali masya Allah teman-teman nih, ya dan ini sangat worth it, tinggal kita ganti tulisannya doang. Tinggal kita ganti tulisannya doang. Misalkan kayak ini nih. Nah ini tinggal kita ganti doang, tinggal kita unduh, dan tinggal kita upload. Dan ini sangat keren sekali. <laughs> nah itu, ini dirahsianya, di kesan pertama. ya Dan banyak sekali sih kesan-kesan yang lainnya ya. Mulai dari judulnya, sudah saya buatin juga videonya secara khusus ya. Mulai dari judulnya, kemudian deskripsinya tag-nya seperti apa itu silakan teman-teman cek aja di video sebelumnya kalau saya buat di sini nanti terlalu panjangnya. Oke sahabatku itu dia teman-teman intinya ya ada pada pandangan pertama. Semoga teman-teman mengerti pada video ini sebagai motivasi bahwa kita bisa kok mendapatkan hasil dari YouTube mulai dari kecil-kecil pelan-pelan hingga mendapatkan yang besar karena semuanya butuh prosesnya semua butuh proses. Oke sahabatku sekian. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.